Selamat malam, selamat datang di The Weekend bersama saya Putri Ayu Ningtyas. Dan tentunya bersama saya Iqbal Kurniadi. Ya. Seperti biasa malam ini kami punya beragam informasi yang menarik untuk Anda. Mulai dari kuliner, hmm. lalu apalagi ada tentang olahraga. Ya. Termasuk halnya hewan-hewan lucu. Kukain menghibur ya, ya, menghibur hari ini tugas kami untuk Anda. Jadi let's go kita mulai langsung The Weekend. Kita ke informasi pertama dari Banyuwangi, warga desa Alian Banyuwangi Jawa Timur dihebohkan dengan video ada dua warganya diduga kesurupan dan mengamuk seperti kerbau. Kenapa bisa dan kenapa kerbau? Nah hmm. mereka terlihat mengamuk dan mendatangi rumah kepala desa meminta tradisi ritual keboan tetap digelar meski di tengah pandemi.